Oke okay, so guys balik lagi bareng gua dan Trimulana di game Arknight lagi ya kali ini berada di server CN kita lanjutkan lagi CC nya yang dimana ini mapnya ini map transporter hoop ya kan Nah ini yang kemarin juga ini kalau di IN di CC Pirate nya ya Nah selanjutnya risiko yang gua ambil ini yang level 3 ini adalah Uh, si bulinya ini mendapat 130% HP ya pokoknya ini uh, bulinya ini meningkat lah ya kalau nggak salah itu kalau di EN itu uh, fanatiknya ya fanatik ya kalau nggak salah gua inget ya kalau salah tolong komentar aja di bawah nah sisanya ini HP musuh naik uh, attack dari kita menurun dan ini uh, batas deploynya ya ini lagi dong oke operator gua mau pengen pakai ini cuman kagak tahu ini gimana gua makainya berarti itu ditaruh di atas ya oke oke oke oke bisa mungkin ya gua nggak tahu ini mau pakai siapa lagi unitis tapi dia Uh, bloknya satu cuy bingung gua cuy sadadannya dah ya sudah pakai ini saja sajalah gua kebanyakan defender ini cuy defender gua kebanyakan kalau ada mudrock lengkap dah itu ya <tuh> よろしくね。進め。範歩 Я услышал. Достаточно начинает выходить за 僕が相手だよ行くよ。<音声> Ok selesai Terus pakai siapa lagi Kita pakai ini di sini Terus pakai siapa ada lagi pulingnya cuy ini yang terakhir lah beberapa ingat ke gue please please come on oke okay, kita berhasil seharusnya berhasil tunggu sebentar 私と uh, oh, sip こうレックス。<laughs> Akhirnya bisa risiko 8 gua turunin dong Sebelumnya gua pilih risiko 10 itu gua turunin coy. Baru bisa. Uh, akhirnya. Oke, okay, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.